Hai teman-teman Hari ini kita akan membuat bika ambon dengan empat telur Dan hasilnya tinggi banget teman-teman Nah ini kita akan membuat bika ambon kukus yang sangat simple dan praktis Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya Yuk sama-sama kita simak videonya sampai dengan selesai ya Bungkus satu bungkus permipan ya atau ragi instan nah kemudian kita akan campurkan dengan 100 ml air ya teman-teman kita aduk seperti ini dan ini akan kita diamkan sampai mengembang ya teman-teman nah sekarang kita sisihkan dulu nah tahap selanjutnya kita siapkan uh, 300 gram 300 ml santan kental kemudian kita masukkan uh, 2 lembar daun pandan 2 lembar serai. Kemudian ada daun jeruk Dan ada kunyit Sedikit aja ya teman-teman kunyitnya Jangan kelebihan nanti kalau kelebihan Nggak enak Oke ini teman-teman Santan ini kita akan masak Sampai mendidih ya Nah karena untuk membuat Bika Ambon ini kita tidak boleh Menggunakan adonan santan ini Dalam keadaan panas Nah dia ini harus didinginkan terlebih dahulu Nah kita tunggu dulu sampai santannya panas Jangan lupa teman-teman masukkan setengah sendok teh garam ya Ini terus kita aduk Jangan sampai santannya ini menggumpal Nah ini teman-teman kalau udah mendidih Kita langsung cucurin-cucurin kayak gini ya Supaya santannya tidak menggumpal Nah ini kita tunggu sampai adonannya ini Sampai santannya ini benar-benar matang Dan aroma daun-daunnya ini keluar ya teman-teman Nah kalau udah Udah beberapa menit sekarang kita matikan kompornya Nah dalam keadaan yang masih panas Ini aku akan masukkan sekitaran 30 gram mentega ya teman-teman di sini aku pakai mentega blue band supaya warnanya itu lebih bagus nah ini kita akan aduk-aduk seperti ini supaya uh, dia ini meleleh ya teman-teman karena ini santannya masih panas oke teman-teman dan selanjutnya ini santannya kita akan saring ya ini daun seris sama pandannya udah aku buang nah kemudian kita akan saring seperti ini supaya ampas-ampasnya itu nggak kebawa ke dalam kuehnya nanti ya nah untuk adonan santan ini kita harus uh, diamkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman jadi dia tidak boleh digunakan dalam keadaan yang masih panas Nah, tahap untuk selanjutnya, kita akan pecahkan 4 butir telur ayam. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tanpa mixer ya, teman-teman. Nah, kita pecahin dulu semua telurnya ini raginya udah benar-benar aktif teman-teman bagus ya, dia udah benar-benar ngembang kayak gitu dan di sini aku masukin gula pasirnya sekitaran 200 gram teman-teman, untuk manisnya sesuai selera aja ya, kemudian aku masukkan vanili bubuk yang saya 2 bungkus nah ini kita akan campur seperti ini nah kita asal aduk aja ya, sampai gulanya itu larut Nah kalau udah tercampur, teman-teman. Di sini kita akan langsung masukkan tepung kanji atau tepung tapioka 50 gram aja. Nah, kita akan campur lagi dengan 250 gram tepung terigu. Dan teman-teman, di sini aku pakai terigu segitiga biru dan kalau mau pakai tepung terigu serbaguna boleh ya teman-teman nah ini kita akan campur sampai benar-benar tercampur nah teman-teman ini adonannya udah mulai berat ya nah di sini aku tambahkan adonan santan yang udah kita masak tadi, ini udah dingin ya teman-teman nah untuk sementara di sini aku aduk pakai sendok dulu karena adonannya udah berat teman-teman Nah, kita campur aja seperti ini. Nah, kita aduk terus sampai benar-benar tepungnya enggak ada yang menggumpal ya, teman-teman. Harus dipastikan. Nah, di sini lang langsung aja kita masukin uh, ragi yang udah kita aktifin tadi ya. Nah kalau tandanya berbusa kayak gini Berarti ini raginya masih bagus teman-teman Masih aktif Tapi kalau memang gak naik gak berbusa itu berarti raginya gak bisa pakai ya teman-teman Nah ini kita campur kayak gini Ini kita harus pakai whisk lagi Supaya benar-benar tepungnya gak ada yang menggumpal Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanti disaring lagi adonannya lebih bagus ya teman-teman Untuk memastikan kalau nggak ada adonan yang menggumpal Oke, ini udah selesai Nah, teman-teman ini nggak ada yang menggumpal lagi Udah benar-benar tercampur merata Sekarang kita akan tutup Dan kita akan diamkan sampai adonannya ini mengembang ya Kira-kira setengah jam nah ini teman-teman udah setengah jam udah mengembang banget ya nanti kalau didiami lagi takutnya ketuk tumpah nah ini kita akan kempesin dulu kayak gini kita aduk-aduk nah ini untuk kukusannya teman-teman kita udah panasin ya nah kemudian teman-teman kita siapkan loyang yang udah kita olesin sama mentega atau margarin kemudian kita masukkan adonannya Nah seperti ini teman-teman Ini kita akan kukus dengan api sedang aja ya Nah kita hentak-hentakkan supaya merata Nah kemudian ini kukusnya udah panas Kita masukkan Ini kita akan kukus sekitaran 25 menit ya teman-teman Nah jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan serbet atau kain bersih ya teman-teman Supaya airnya tidak menetes ke dalam kue oke kita tunggu sampai 25 menit nah teman-teman ini 22-25 menit kita tes tusuk kalau tusukannya bersih ini tandanya kuenya udah matang nah sekarang teman-teman ini udah aku tunggu sampai sedikit dingin ya jangan langsung panas-panas dituangin takutnya nanti lengket nah ini sebelum aku keluarin aku tusuk-tusuk uh, dulu kayak gini teman-teman biar agak renggang kayak gitu ya nah ini ngembangnya bagus teman-teman sempurna ya nah sekarang kita keluarin semoga gak lengket bismillah karena ini tadi gak ditaburin tepung teman-teman ini masih panas teman-teman harus diangkatnya pakai kain nah ini dia teman-teman jadinya mulus banget nah teman-teman sekarang kita potong kuenya nah dia teman-teman untuk membuat bika ambon ini uh, dia lebih bersarang ketika kita panggang ya bukan berarti nggak jadi teman-teman kalau dikukus memang seperti ini jadi teman-teman jangan heran kalau dia ini bersarangnya kurang tapi kalau uh, kalau jadi memang jadi ini teman-teman dia kenyal Tetap lembut kayak gitu Tapi sarangnya kurang Nah dulu pernah aku buat bolu sarang semut juga gitu Jadi kalau dipanggang lebih bersarang bagus dibandingkan dengan yang dikukus Memang seperti itu dia teman-teman Nah seperti ini hasilnya Ini lembut kenyal Nah tapi sarangnya lebih banyak ketika dipanggang ya teman-teman dibandingkan dengan yang dikukus tapi hasilnya bagus, kenyal, dan enak. Terima kasih.